So what's up guys? Kembali lagi bersama gua Satrio Prasetyawan di vlog gue ya vlogger, entertainment, engagement. Sekarang ini gua mau persiapan. Mumpung ini hari liburnya kurang sehari lagi guys. Besok gua udah mulai kerja lagi guys. Ah kerja mulu kerja mulu! Ah tapi ah! ya kalau misalnya gua gak kerja sih gua akan peduit ya. Iya yeah. iya. Yeah, yeah. Sekarang gua mau persiapan ya guys ya. Kali ini gua mau Vlog ke kebun binatang Surabaya guys Gue udah 2 tahun gak pernah ke kebun binatang Surabaya guys ya Dikarenakan pandemi, corona Kan jadi wah anak ditutup semua Nah sekarang gua mau melampiaskan itu semua Dengan mau ke kebun binatang guys Oke okay? 2 tahun bayangkan 2 tahun gua gak pernah ke kebun binatang Bayangkan coba Edukasi gua terhadap hewan sih kayaknya udah Hilang Yaudah jangan lupa subscribe yuk guys Subscribe oke okay? subscribe ya jangan lupa subscribe loncengnya like comment dan share video ini ke semua teman-teman kalian ya oke okay? bantu like bantu like ini sampai 100 saja oke okay? kita mulai transportasinya cuuu so, rey aku saya ingin kebun binatang Surabaya kira Weh, nambur ikiyono maspote Surabaya guys isap dota namburi guys ya yeah. Aku ade kebun binatang Surabaya. Wis ron taun aku kanang kebun binatang Surabaya, guys. Saiki ana perubahan gak kebun binatang Surabaya? Langsung ae kita ke dalam. Cung. Oke, lur, saya aku akunang kebun binatang Surabaya, lur. Deki niki, niki wis pada rame kabis demi rong tahun rek kebun binatang ditutup. Nah, iki bojoku wis tuku tikete, loro siji ternyata sepancet nih malas Oke, nah, iki wis nang hole pintu masuk kebun binatang Surabaya. Perubahan niki wis waker zaman kumbien rong tahun perubahannya sampai saiki wis 180 derajat pangling aku ambil kebun binatang Surabaya oke guys sekarang gue ada di dalam sekarang guys udah ada di dalamnya ini kebun binatang guys dan perubahannya bisa dikatakan nih udah mulai mencolok ya dua tahun yang lalu ya udah ada perubahannya banyak banget nih Tuh. bisa dilihat oke okay. dan Oh, ada jogging track. Nah, langsung aja kita mulai yuk room tour alias kebun binatang tour ya seberapa uh, ini guys perubahannya apa aja sih di kebun binatang Surabaya selama 2 tahun nih let's go nah sekarang gua ada di jogging track guys dan di belakang gua ada pelikan lake bisa dikatakan sungai pelikan ya guys ya dan untuk hewannya sih masih banyak, ya. tapi untuk airnya bisa dikatakan ya ada risetnya. Untuk uh, kebun binatang binatang lainnya gitulah. Wow, perubahannya banyak sekali sih di sini guys. Ya dia perubahannya wakil guys ya. saya banyak sekali. Woi oh, yorek, temen niki anjane kebun binatang Surabaya. Wis perubahannya 180 derajat dari tahun dua tahun yang lalu, guys. Sebelum pandemi ya guys ya. Wis pawangling temen aku, aku bien-bien nangkini niki. Kono loh nengi, tiba-tiba ya orno aye. Wis perubahannya wae, anjane maju terus Surabaya kebun binatang. Oh yo ngomong-ngomong lek perkara wahana nang kebun binatang Surabaya pasti onok wake guys. Lah akuis aku bagi awakmu sih dua anak yo, pengen edukasi terhadap hewan mampir aja di Kidsu, iku edukasine wake khusus buat anak-anak sing pengen ro dunia satwa and lepengin selfie ono nang taman selfie guys dan wahana iki gak cukup satu atau dua guys wake guys wake kasih shot disebut nasi di sisi kesalak olehnya di sisi hehehe yo guys jerapah guys jerapah jerapah jerapah guys Iya, Lur ono oh, mana? Iki satwa anyar mana? Iki satuan cenderung puma. Aku mbiani ini tahun-tahun brian guru ngono loh iki. Iki berarti ceket anyaran guys. Selamat yo datang puma. Ibuannya lagi di lagi di dia. Enak banget Bangun apa? Bangun? Bangun. Sini sini Yo guys. Alhamdulillah alamin. kita sudah makan guys. Oke, minuman kita udah habis semua, udah habis semua, ada di kantong semua. Huh, selesai makan ini kita mau ngapain ya? Bingung banget. Gua pengennya sih berharap langsung ke Singa guys. Gua pengen apa? Tahu sih Singanya berubah bangga. Langsung aja kita mulai yuk. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. A few moments later. Akhirnya guys, sekian lama aku keliling-keliling KPLS barulah ketemu singa. Ini dia singanya guys. Loi. Nah, nah ini itu lakinya guys, lakinya tuh. tuh, tuh, tuh. Ini yang versi jantan guys. Akhirnya bisa menikahnya di sini, di sini. So, guys, ini sudah di penghujung konten, guys. Ini sudah di akhir konten, guys. Terima kasih kalian sudah mengikuti vlog saya, guys. Semoga ini bisa menghibur kalian dan memberikan manfaat untuk bagi kalian. <tuh> Capek, habis turun, apa? Habis naik enam tingkat nih, di sini, guys. Ini ada di gedung paling tinggi di daerah ini, bukan di daerah sih guys, di kebun binatang Surabaya guys. Yaudah, thank you sudah nonton video ini sampai habis, semoga ini bisa. Thank you sudah nonton video ini sampai habis, semoga ini bisa menghibur kalian, semoga ini bisa menambah edukatif kalian ya, dan bermanfaat bagi kalian ya. Dan jangan lupa subscribe, like, comment, dan share video ini ke semua teman-teman kalian Ya, like, bantu like sampai 100 like ya View, 10.000 like, view guys Oke, okay? yaudah, gue Satrio Prastiawan pamit undur diri See you next time video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share Oke, okay? see you next time video Wassalamualaikum Bye